Ramadan ini akan berbeda Tak ada lagi suara lelaki yang teduh Ketika membangunkan lelaku untuk segera sahur Namun suara teduh itu hanya seakan nyanyian untukku Berakhir dengan kesal dan bendera putih dari lelaki yang pernah kumandangkan azan Di telingaku dulu ketika pertama kali datang di tempat panah ini Tak ada lagi tarikan di jempol kaki untuk membangunkan lapnya tidurku Jurus pamungkas dari sang bidadari Kepunyaannya lelaki bersuara teduh Aku memanggilnya ibu Tak ada lagi tradisi yang biasa kita lakukan bersama berkumpul melingkar untuk santap di sahur pertama dengan dipimpin doa oleh sang raja lelaki bersorak teduh aku memanggilnya ayah dari anak kalian yang nakal ini tahun pertama tanpa kalian di sini ramadanku bercampur sedih Tak terasa, setitik bening tak bisa lagi kutahan. Menghujam buminya Tuhan. Dari anak kalian yang bengal, beribu maaf tak akan mampu menubus semua dosaku kepada kalian. Tak terhitung bantahan yang terlontar, tak terhitung membuat kalian gelisah, tak terhitung kecewa kalian kepadaku. Maafkan aku, Ayah, Ibu. Semoga Tuhan mempertemukan kita kelak, dipertemukan di tempat terindah di sana. Andai kata kita tak bertemu, mungkin aku berada jauh di sisi lain. Jangan cari aku. Aku takut membuat kalian kecewa lagi. Terima kasih manusia pertama yang kucinta di bumi. Ayah, ibu, anakmu rindu.